Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Jib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali di tahun 2023 ini guys dengan mendengarkan sebuah tarannum dari Malaysia guys ya. Di sini ada top 5 nahawan atau Kori Hakam Malaysia 2020 guys ya. Nah, dari Ashabul Qurra channel ya berkenaan dengan tarannum ataupun baca Al-Qur'an bahwasanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda Al Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya Jadi buat teman-teman semua yang belum bisa baca Al-Quran Kena belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, belajar membaca Al-Quran ya Dengan baik, dengan tartil Waratilil Qur'ana tartila jadi membaca Al-Qur'an itu dengan tartil. Auudzu billahi minasy syaithanir rajim. Banyak sekali istilahnya di youtube-youtube pengajaran-pengajaran Saya pun belajar daripada youtube ya kawan-kawan sekalian Saya pun kalau masalah belajar berlagu dalam membaca Al-Quran tuh Masih belum bisa bagus banget ya teman-teman sekalian Dan banyak juga kawan-kawan saya yang lebih apa namanya Pandai sangat, eh, kan ada kakak kelas saya dan juga mengajarkan saya dulu-dulu Saya pernah ikut juga kelas kore ya teman-teman sekalian Ada ada ya belajar-belajarlah, belajar sikit-sikit belajar masa di pondok dulu Tapi sekarang udah macam mulai lupa macam tu kan tapi saya suka sangat dengan penampilan ataupun pembacaan Quran dengan tartil dengan juga istilahnya menggunakan apa namanya ya langgam langgam bukan langgam apa ya namanya ya guys ya Istilahnya itu Tauci dengan patokannya Patokan adalah yang kori-kori lah Seperti itu ya teman-teman Biasa kalau di Indonesia itu adalah tilawatil Quran ataupun MTQ Seperti itu ya teman-teman sekalian Itu banyak banget yang hadir Banyak dari kampung-kampung dan lain sebagainya Saya yakin di Malaysia juga banyak Seperti ini karena juga ada Keluarga daripada Malaysia itu Yang istilahnya buat channel keluarga itu Yang belajar taranum Belajar istilahnya mengaji seperti itu ya teman-teman sekalian Dan Masya Allah dalam keluarga itu bisa semua guys ya Mungkin itu adalah keluarga idaman kita semua Dimana satu keluarga itu bisa mengaji semua Selepas itu bisa taranum semua Masya Allah Nah langsung saja kita langsung mendengarkan Top 5 Nahawan guys Nahawan ini Masya Allah sangat-sangat enak sekali dengarkan. Jom kita tengok videonya bersama Let's go Wa okay. dari perlis Allah الله ما شاء الله وهو ال... Allah Masya Allah Allah Merinding guys. Allah nomor 3. Bau Allah Negeri Sembilan alam ya Allah. Lima tiannya Allah. Pahang. Allah. Allah Allah Nomor 1 guys يا أبنتي لا تعبد الشيطان الله. dak azab min al robbani fataku nil syaitan waliyah Allah, masya Allah, oke okay guys sudah selesai videonya. Allahu merhamna Quran ya Allah masya Allah itulah tadi. Ya, anak emas daripada Malaysia guys ya Ada negeri Pahang, Perlis, negeri Sembilan Terengganu mungkin seperti itu ya Allahu Akbar banyak sekali guys Banyak sekali Dan ini juga ada video kedua Yaitu Top 5 jawab Bayati ya Bayati Bayati itu Nurun Nabi Ala linsani <Sing> Muftaradun Nah seperti itu ya guys ya Kalau tahu Syihnya. Coba kita langsung dengarkan bersama guys Let's go Ini lima jawab bayati Jawab bayati itu kalau tidak silap Wasari'atul <SILENCIO> islam <SILENCIO> <SILENCIO> Ya betul Masya Allah Ini korek-korek semua guys ya Yang juri ini Ya yeah. Masya Allah Hai Qadirul Islam, Masya Allah Allah Allahu akbar Hai الله اي <تصفيق> الله فان <تصفيق> <تصفيق> Allah. Uh but -huh. Allah Ya Allah Masya Allah Nomor 4 Oh nomor 1 guys Sorry Koyim Nizar Kelantan yeah. Allah, masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma rahman, nabil Quran sangat-sangat seronok sekali apabila kita mendengarkan. tarannum ya, kalau di sini itu apa namanya ya kori ya guys ya kalau di Indonesia kalau di Malaysia namanya adalah taranum ya masya Allah akbar dan itulah tadi ya jawab bayati. Nah kita mau melihat ya guys ya tausih daripada nahawan dan juga bayati ya. Nah di sini ada tausihnya guys kita cari dulu di sini tausih bayati. Nah ada bayati jawab bul jawab ada bayat mas seperti itu guys ya. Kita akan melihat di sini guys. Saya sudah lama istilahnya tidak mengikuti juga ya guys ya. Allahu akbar. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya nurun nabiy ala Awalimi asfar. Nurun nabiy ala insani muftara dun macam deka-deka apa nama Salawat-salawat itu juga ada kan macam tu kan nah jadi sebenarnya jawabul jawab nanti itu wassariatul islam nah seperti itu guys ya nah saya juga udah agak-agak lupa ini guys <laughs> wa sari'atul islami raqar wa'uha raqar wa'uha jadi seperti itu ya tausihnya. Lalu di nanti di apa namanya dipraktekkan ataupun dimasukkan ke dalam ayat suci Al-Quran. Maaf ya guys ya, <laughs> saya hanya mencontohkan saja. Nah ini kalau bayati seperti ini ya guys ya, bayati jawabul jawab tadi ya dibacakan oleh kori kori yang ada di Malaysia guys. Nah yang selanjutnya adalah tausih daripada nahawan. Nahawan kalau kita lihat nah seperti ini hilanggam danja wa dantaj ini fi net ini nah seperti itu guys ya hilanggam dan tajali wadat tajanni ma yak fika ya ghnat Aduh ya Allah, kangen banget istilahnya belajar-belajar kori ya yang ada di pondok dulu ya guys ya. Saya pernah belajar tapi gimana gitu guys. Tidak ada kayak bakat mungkin ya, suaranya pas-pasan dan ya kayak gitulah guys ya. Ya, itu yang saya ingat sampai sekarang, meskipun sedikit-sedikit. Ya, jadi beda, udah, udah lama enggak latihan, udah lama enggak ngikutin juga. Biasanya saya latihan dari YouTube juga, karena udah lama. Terlepas dari pondok itu sudah berapa tahun ya, sekitar... Saya dari 2010 itu keluar dari Pondok ya kan Nah sampai sekarang 2010 sampai ke 12 tahunan guys 12 tahun saya tidak pernah belajar lagi ya Meskipun istilahnya saya mendengarkan dari Youtube dan juga mengikuti-ngikuti Tapi kalau Kori ataupun Taranum ataupun ya bisa dikatakan Taranum ya Nah itu kalau kita memang harus ada langsung gurunya atau via online itu lagi bagus ya guys ya Nah, dulu saya pernah belajar dari Ar-Rahman Juga surat Ar-Rahman Dan juga ada Nun walqalami turun Terus ada juga istilahnya surat Al-Qiyamah Ya surat Al-Qiyamah juga pernah seperti itu Jadi Bismillahirrahmanirrahim <tik> <tik> Nah seperti itu ya guys ya ya mau gimana lagi ya guys ya kayaknya harus diasah lagi ya guys ya dan buat teman-teman yang bisa seperti ini maka berbanggalah maka istilahnya sangat berbahagialah teman-teman sekalian karena saya belajar dulu itu di pondok sekitar 2 tahun tapi tetap aja susah banget ya guys ya di pondok itu biasanya satu minggu sekali jadi selama 2 tahun itu satu bulan itu empat kali lah empat kali kadang ada bolongnya juga tiga kali seperti itu tergantung kitanya itu ekstra kurikuler yang ada di pondok saya guys ya Ah, mungkin itu saja video kali ini guys. Allahumma Al Qur'an, semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga Al-Qur'an dan juga orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an ya ti syafi'an li ashabihi yawmil qiyamah.